Like, subscribe di channel Duper. hari ini desa Ambulu eh, khususnya para nelayan lagi mengadakan pesta laut bosku eh, tradisi sudah turun temurun dari dahulu bosku oke bosku kita lihat aja seperti apa. Kita